modal belas 14000 hasil dari referral apa bisa menang ya kita coba aja ya bosku ya langsung aja kita gaskan bosku apa kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu ya bosku apa kabar sudah makan belum sudah nyocol belum Ayo kita depok bosku yang belum depok kalau gua nggak perlu DP eh nggak perlu DP nggak perlu depo udah dapat gratisan nih bosku 14.000 saldo lumayan banget ya bosku ya coba kita gaskan aja ya di di receh aja bosku ya supaya nggak cepet habis ini kita iseng-iseng aja bosku modal gratisan ini ya jadi kalau kita ngajak orang orang daftar bikin akun pakai link kita tuh kita dapat persenan ya bosku ya kita dapat lumayan ya kita dapat dari hasil referral atau bisa dibilang afiliasi ya bosku ya. gitu seperti itulah ya bosku tapi enggak gede enggak kayak afiliasi Binomo yang sampai ratusan juta bosku ini paling yang 14 ribu ya sekitar berapa persennya gitu ya misalnya 50 ribu ya cuman 10 persennya udah oh, dapat langsung bosku untung aja belum tergerus banyak udah dapet ya bosku ya. malah lagi ngeplus ribu nih kita dapat nih bosku mantap sekali jos jos jos jos Oke. Okay. Coba ya kita lihat go go go go go, go, go song eh gosong go Apa goncus apa hmm, JP كده nih. Hmm, mantap. Yuk, Ibu eh, Bulan Bintang. Bulannya mantap jos jos jos. Connect terus ya. Ayolah. Kalau udah connect dikasih petir dong. Ayo, Neng. Neng Injes, adikku sayang. Ayo. Nah, gitu dong cantik. Macam itulah. Nah. Ayo dek, kasih lagi, Dek. Ayo. Ayo, adikku sayang. Ayo. ayo lah, kedip, kedipin lah Abang Munim, mantap sekali. Hatinya bergetar hati Abang, Dek. Dikedipin sama Adik. Hmm, mantap sekali lah. Oke, ayo, Neng. Ayo, adikku sayang, mantap kali. Tambahin lagi. Boleh dong ditambahin lagi petirnya. Ini kedipin lagi. Aduh, nggak dikasih bosku ya. Tapi sudah lumayan, dapat super, super ya bosku ya. Kita dapat super ya bosku ya. Mantap sekali lah pokoknya. Mantap, mantul, tul tekun, tekun tu. Joss, joss, joss, joss, joss, kalilah, bosku. joss, joss, joss, joss, joss, joss, oke langsung auto mega bosku dapat kita make a win oke okay. tambah lagi kuningnya pasti connect ayo dong mataharinya matahari satu lagi satu lagi mataharinya pisu duh uh jancok uh, jancok jancok mataharinya nggak konek cow mata Santai dulu ya bosku santri kita sambil merokok udah dapat 82 ribu bosku gila model gratisan aja bosku ya hmm hmm hmm hmm hmm hmm gokil hmm hmm gokil, Gokil gokilat hmm hmm hmm hmm 41 dong, yoi, auto sensasional lah, nggak mungkin nggak sensasional, bosku, siapa lagi yang tidak mengharapkan sensasional ya, pokoknya harus kita dapat sensasional ya bosku hmm, mantap mantap mantap, modal gratisan bosku dapat segini, udah mantap banget ya bosku ya ini dia yang ditunggu tunggu nih ya Gue sih lebih prefer ke permainan Starlight Princess nih benar-benar mantap bosku Selalu cuan gue ya kalau main di Starlight Princess ya Dimandingin sama kakek Zeus agak-agak sulit ya bosku ya Soalnya dia perpindahan RTV-nya itu sangat, sangat cepat sekali bosku Jadi agak sulit ya Mantap mega lagi bosku oke okay, nice banget dapat berapa kita 137 ribu it's mean berarti gua sedapat 150 ribu modal 15 ribu jadi 150 ribu wow iya anjing dikasih lagi bosku gila langsung gasken aja lah pokoknya langsung gasken buat yang pengen tau pola gacornya langsung lagi gabung ke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 Gaskan langsung Kayaknya gue abis ini gue coba main Sweet Bonanza ya bosku ya Siapa tahu abis dari Nengin, terus biasanya si Sweet Bonanza itu gak coba ya Tapi gue Gunain Aku ah, gunain buah recordnya Gue publis video untuk Sweet Bonanza Mungkin esok harinya ya bosku ya yang hari ini kita upload di naikinja sini dulu ya bosku ya. semoga aja besok tweet bonanza gacor dan apa, gua bisa JP ya bosku tapi gua uh, kalah menang pasti gua upload ya bosku ya walaupun gua kalah, walaupun gua rungkot pasti gua upload Hmm, huh, mantap mantap bosku seribu uh, mantap sekali Dua ratus mantap enggak tuh Oke okay lah mantul banget pokoknya emang the best emang kita sambil santai-santai dulu minum dulu kopinya bos. Mantap kali kopinya kopi rasa es ya bosku alias es kopi bosku Mantap sekali ya bosku ya dipencet-pencet aja layarnya bosku ya dipencet-pencet diraba-raba supaya cepet dapat free spinnya bosku ya langsung biar bisa cepat jackpot dipencet-pencet bosku oke okay. apa perlu kita taking betnya ya? mungkin kita perlu coba taking betnya atau kita buy spin aja nanti ya. kita coba di sepuluh aja dulu. abis itu kita coba taking betnya. oke okay, pecahnya jos mantap. Hm, satu lagi sudah betul. Uh, jos eh Josh biru sama kuning dia tadi pecah terus connect terus ya bos wuh josnya biru lagi connect lagi. turbonya gembel, gembel. udah kita coba byspin aja lah kita gaskin ya kita gaskin langsung 40 lebih aja oke okay. dan gua saranin kalau kalian baru pertama kali main eh baru pertama kali main baru pertama kali baru lagi baru main lah ya, bukan baru pertama kali main kalau baru-baru main, jangan langsung buy spin bosku karena itu merusak nanti sistemnya langsung ngedetek bahwa kalian tuh orangnya serakah ya bosku jadi langsung langsung dia disedot terus sama dia pasti nanti karena tahu kalian itu serakah jadi langsung langsung by-spin kadang sengaja juga dia kasih menang dulu habis itu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 modal gratisan bosku dari hasil itu dari referral bosku ya modal dari referral gratisan Rp14.000 langsung bisa dapat segini bosku main banget anjir pantesan orang-orang pada mau ya nyari freebate yang gratis depo itu ya nggak perlu depo tapi dikasih saldo itu bisa di WD itu pantesan mereka ya mencari-cari freebate kayak gitu kalau modal kecil aja kita kalau udah udah terbiasa seperti ini itu pasti dapat ya bosku ya. Yang penting tuh RTP-nya ya bosku ya, mantap sekali. Makanya main di website yang gue main ini, ini pasti kalian cuan bosku. Perhatikan <tuh> jam gacolnya, makanya gabung ke kolom komentar, eh ke kolom komentar, ke grup gue gue ya bosku kita sharing sharing nanti kita tanya tanya, makanya di sana ya bosku. Oke, okay, nice. Oke, okay, hijaunya juga Hmm Oke okay lah, kita worry aja bosku ya Lumayan banget daripada lumayan Ketemu lagi sama gue See you guys, bye-bye semua Thank you